Baik teman-teman bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina ulana Muhammad uh, berjumpa lagi dengan saya Alamsadi di sini di Alkulam Jaya teman teman uh, Bagaimana kabarnya hari ini mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala Amin ya rabbal alamin Baik teman-teman uh, di depan saya ini sudah ada speaker aktif yang katanya yang punya ini memiliki kendala yang pertama Uh, suaranya tidak bersih apabila uh, potensionya diputer-puter satu kemudian ketika mematikan dan menghidupkan sekelarnya ini ia uh, ya, powernya on off nya itu langsung jeduk-jeduk begitu kemudian ketika masang jack atau kabel kabel konektor itu katanya juga sering sering bermasalah teman-teman Oke, okay, bagaimana solusinya? Ini e, mengatasi hal seperti ini sebetulnya, e, kalau tidak terlalu parah, hanya cukup dengan modal antara Rp 1.000 sampai Rp 2.000, rupiah teman-teman. Baik, kita buktikan ya teman-teman, ya. apakah e, ini bisa diselesaikan dengan semurah itu? Baik, teman-teman, kita tes dulu apakah... Seperti itu kita volume semuanya vulkan ya. Apakah langsung jeduk begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya bikin tidak terlalu ya. Oh, kalau mematikan ya. Kalau mematikan itu uh, apa namanya agak dog gitu ya. Tapi kalau volume full sih. Kalau volume tidak full tidak ya. Cuma begini doang, ya. Nah, ini suaranya begini, teman-teman. Apabila volume di apa, potensi diputar-putar. Kemudian, kalau memasukkan kabel RCA ke belakang, katanya bunyinya juga begitu. Oh ya. Yeah. Sebetulnya, menurut saya pribadi ini enggak terlalu parah, sih. Seperti itu, paling cuma karat dikit gitu. Oke, okay. kita akan mulai dari yang jeduk-jeduk tadi. Yang jeduk-jeduk tadi itu biasanya, ya, uh, listrik itu tidak ada filter atau tapisnya, teman-teman. Oleh karena itu, kami akan kasih filter uh, soft start, ya, soft start sederhana. Ya mudah-mudahan bisa mengatasi. Pertama menggunakan ini resistor keramik terserah semakin besar Insyaallah semakin bagus. Kemudian kapasitor ini apa ini milar ya seperti itu. Pokok kapasitor ya. Ini 630 volt tegangan kerjanya. Oke. Okay. Kemudian 33 nano kalau nggak salah ini kurang lebih seperti ini teman-teman dua yang ini di paralel begini ya di paralel begini oke di paralel seperti ini teman-teman nanti ini akan paralelan dari dua komponen ini akan diseri dengan salah satu kabel yang ada di inputannya seperti ini nah yang ini akan diparalel antara 0 dengan 220. Oke, teman-teman. Kita bongkar dulu. Mudah-mudahan ini cukup mengatasi. Ya, kita bongkar ini kita mengatasi masalah jeduknya dulu ya ketika volume apa? Ketika volume besar kemudian saklar on off dimatikan. Ya. Sebetulnya ada soft start yang lebih bagus cuma harganya cukup mahal takutnya orangnya tidak mau seperti itu ini karat teman-teman seperti itu kita santai-santai saja ya oke juga kak pelan-pelan oke di sini teman-teman oh di sini juga ada skriningnya ya ya lebih enak sih masangnya kalau begini ya hmm. ya oke teman-teman yang ini kita nanti seri di salah satunya ini ini kita solder dulu teman-teman solder dulu ya mudah-mudahan bisa mengatasi ya gedupnya tadi ya ini ada screennya ya yang diputus itu yang ini oke okay. oke okay, teman teman kameranya saya dekatkan yang ini kan kami ambilkan di setelah saklar ya setelah saklar itu yang ini pokok setelah saklar Ya, pertama dari sini masuk ke sini ke sana Ya, kemudian, dari sana ke yang kabel abu-abu biru ini, oke. Okay. Yang ini, kami akan cabut. Oke, okay, cabut dulu. Kemudian, yang ini kita letakkan di sini. Sudah. Oke. Okay. Ya. <laughs> Hati-hati, teman-teman. Kena solder dikit. <laughs> ya gini kalau Nyodar uh, nyoder sambil di begitu. Oke. Okay. Satunya taruh di sini. Ya ini teman-teman bisa menggunakan kapasitor dengan kapasitas lebih besar Dan resistornya ini bisa menggunakan resistor yang juga lebih besar hambatannya Kemudian yang ini akan kita paralel dengan e, dua sisinya Seperti ini nah, Paralel begini teman-teman Karena ini terlalu panjang Kita potong dulu nah, Begini ya kesitima dulu teman-teman ya kesitima kemudian satunya juga oke sudah kurang lebih seperti ini Tutup sebentar, kemudian coba dulu Apakah yang terjadi Bismillahirrahmanirrahim Pokoknya Coba dulu ya Mudah-mudahan satu masalah Ini full semua Satu masalah terselesaikan Oke Jeduknya berkurang Bahkan habis Oke teman-teman ya Tinggal kemersek gara-gara potensinya ya. Cuma bassnya lebih kerasa ini. Nah, tinggal ininya. Oke. Ini dulu ya, teman-teman ya. Kita perbaiki. Oke. Pas dimatikan, tidak ada kemersek. Cuma pas dinyalakan aja grek kayaknya bassnya lebih apa lebih ngangkat begitu ya misal kita kecilin semua wes bassnya lebih ger coba kita besarin matikan <tuh> Alhamdulillah Ya jelas uh, Suara hentakan Ketika dimatikan Sudah ada ini ya Oke okay, sedikit mengatasi masalah Cabut dulu Balik lagi Kita cek Apakah ada Angus-angus Tidak ya hangat ya tapi gak terlalu sih kita akan coba nanti oke setelah ini yang ini aja dulu ya yang apa yang potensio dulu potensio e, dengan ini sama kami hanya akan menggunakan kontak cleaner teman-teman iya -teman. yeah, mana mana mana ini kontak cleaner mereknya terserah teman-teman ini ada clean electronic part leave no residue bukan jualan ya, karena buat endorse ya electric panel circuit board, komputer, dan sebagainya oke okay. bismillah coba dulu oke, okay. lancar yang ini teman-teman ya, semprot aja pelan-pelan oke okay. Ini cukup membersihkan, ya. Bagian dalamnya juga tambah lagi, kemudian di kabel yang L-nya ini. Kemudian lanjut teman-teman. Ini bisa teman-teman ini juga ya. Dalamannya juga sih. Tidak apa. -apa. Yang ini Potensinya juga begitu, daripada mengganti, kayaknya ini masih bagus. Teman-teman, ya, dibuka dulu ininya, ya. Ya, bismillah. Oh, tarik, teman, -teman. Ya. dan ini belum pernah dibuka deh ini harus juga dilihat di belakang Karena ini ada skrupnya juga, heatsinknya. Soalnya langsung disemprot dari dalam sini bisa, cuma biar betul-betul ini, teman-teman ya. Betul-betul bersih -betul lah detailnya. Gitu, Ke depan oke okay, begini, teman-teman. bisa lewat dari lubang-lubangnya ini, teman-teman. Ya, kita bisa balik. Uh, ini begini, nyemprotnya dari bawah. Nah, berhubung nggak begitu kelihatan, kami akan buka saja. buka pakai tang cucut ya oke okay, teman hampir hampir selesai ini Bukanya soalnya ada alat sih pembuka apa namanya pembuka potensio ini masa belum beli nanti mungkin beli wih oh, jatuh jatuh ya oke langsung aja semprot teman-teman dari samping sini dari bawah juga bisa dari sini dari belakang Ini tidak masalah ya. Ini tidak bukan elektro apa elektrolit ya. Dari sela celahnya ini biar lebih efektif teman-teman. Ya, di putar putar dulu. Biar bersih ya. Kemudian dituyup tiup juga uh, Ini bisa dibalik dulu teman-teman Pelan-pelan Nah ini Dari atasnya sini juga puter-puter lagi balik lagi ya, balik lagi dari sini ya. biar lebih efektif dari sini dari bawahnya diputar-putar lagi sampai kotorannya rontok oke dalam kondisi seperti ini kita tes dulu hati-hati tapi ya ini strom dimana-mana ada ini lagi ya pergerak ada ya oh masih ada nih satu di volume ada di sini ada oke nantikan dulu disemprot lagi teman-teman Oke, kalau masih seperti ini bisa ganti yang baru. Kalau masih apa namanya, masih bunyi krek krek begitu, tapi ini sudah lumayan deh. Oke, okay. lumayan, tapi masih ada. Lakukan seperti ini sampai betul-betul bersih teman-teman <tuh> ya. Oke teman-teman Ya Nanti kita cek suaranya seperti apa Oke teman-teman Sudah berapa kali kerek betul-betul habis Oke habis ya Kerek di sini kita support lagi ya yang ini sudah habis kerkernya oke okay. oke okay. tinggal ini dikit teman-teman mungkin masih kotor tinggal satu di volume support lagi Kita tes. Ya. Oke, betul habis. Shret, shret, shret. Oke, kerek. kalau ini ground ya. Ini bunyi ground. Ya. Bukan bunyi ker gara ker -gara, Apa? Gara-gara potensio ya. Oke. Nanti cek lagi, teman-teman. Oke, sebenarnya kita tes, teman-teman. pesan dulu ya. tes sekali lagi ya sudah habis bunyi keretanya oke Mantap, saatnya kita tes teman-teman. nyaring-nyaring, tapi ya, bismillahirrahmanirrahim, oke, sudah ada terlalu ini ya. Oke, sudah ada, ada krek-krek-kreknya, oke. Oke, oke. Oke, masih ada satu belum bersih Biang lain sudah ada, teman-teman. Ya, yang ini ada dikit, kayaknya ini minta ganti. Yang lain sudah habis, kita cek apakah tetap ada masalah. Ini kurang bersih, tapi secara umum sudah ada lagi krek-krek-krek, teman-teman. Ya. Oke. Okay. Tak ada bunyi. Oh. Ini masih belakang tinggal semprot lagi, teman-teman. Ya, yang belakang pun tak disemprot lagi. Yang belakang semprot lagi. Atau nanti diganti aja. Kalau masih bandel. Tapi kalau udah bandel semprot aja teman-teman. Oke saya semprot lagi. Ini ya yang belakang. Nah ini. semprot. Oh ya tadi kan belum di ini ya. Belum di... Uh, apa amplas atau diusap-usap, cuma disemprot aja tadi. Oke, okay. ini membersihkan, teman-teman. Ya. Bersihkan pakai amplas aja teman-teman. Ya, kalau saya kan membersihkan pakai ujungnya ini. Ya, ini sudah saya bersihkan, sudah hilang. Saya tiup. Oke. Sip. Ini saya goyang-goyangkan, teman, teman sudah bersih. Insyaallah sudah tidak akan timbul rege-regek lagi. Ya ini karat tidak di amplas tadi. Ini saya utati sudah ada apa udah... gak lagi. Oke, tadi lupa di amplas ya, cuma di semprot aja. Oke, teman-teman ya. Gampang caranya ya, udah nyampe 2000. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit dari kami ini bisa bermanfaat buat teman-teman dunia akhirat. Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.